lagi dengan saya di sini channel sebelum nonton Ini kak lagi mau blender. Nanti dia ambil kolamnya dulu. Dia kolamnya. Kalian blender kolam. Ini ini. bisa tapak makan ini kayak ini bisa tapak hei asal, hei asal, teman dia balik dulu ya, kelas ini terus dia main di depan. Siapa yang dia Ya. Iya, nggak main nangge. Ya. sama apa? eh uh, sama ayam. Lagi apa? ayam. ayam. ayam. ayam asam kambing langkah sayur. Tidak.